Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengoli perjumpaan kita di siang hari ini Tentunya ada kabar terbaru, vitamin bahagia buat kita semua para fans Ada sebuah unggahan postingan dari guysnya Bang Ben Kumbang Nih para sahabat ya tentunya Bang Ben memposting sebuah postingan dirinya bersama ada... Foto wanita berhijab berwarna hitam Hijabnya para ya Perhatikan baik-baik Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh Bang Bensi Kubang. Selfie di dapur hari ini pemandangan agak beda ya Wow Kita lihat para ya Perhatikan bahwa postingan foto wanita tersebut Mirip sekali dengan Dedek Lesti Para sahabat ya Luar biasa Tentunya Kang Gorengan mulai beraksi para ya Kayaknya Dedek Lesti ada di rumah Bilar dan siap menyambut kedatangan Rizky Bilar dari Semarang. Luar biasa bersahabat ya, duh. Tentunya dalam postingan tersebut banyak sekali dibanjiri komentar dan respon dari para fans. Ada komentar dari akun Instagram. Meme5519 mengatakan, ah, maminya Uto dilihat dari belakang juga cantik. Luar biasa bersahabat ya. Ada juga komentar lain dari akun Instagram. Disroshida satu mengatakan, oh iya, kenal kok dari belakang juga tuh persahabat ya, pastinya di DLSD. Disitu ada di rumah Rizky Bilar. Aduh, luar biasa melihat begini aja. Tentunya kita sudah bahagia persahabat ya, Doakan yang terbaik. Mudah-mudahan kita mendapatkan kejutan bahagia selanjutnya. Ini informasi di siang hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.